di WhatsApp di nomor yang sama no 811413636. Baik, alhamdulillah guru kita Ustaz Zulkarnain sudah bersama kita di studio lagi di malam hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz hayyakallahu wabarakatuh. Baik, silakan siap-siap pendengar dan juga pemirsa di rumah, segera kita akan simak tausiah dari Al Ustaz Zulqarnain hafizhahullah taala. Di pertemuan konsultasi agama yang ke-10 malam hari ini dengan tema sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sehari dan semalam. Fadlosat. Ulama Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabauthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar, tanpa pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih di dalam program ini. Sunnah-sunnah Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam dalam sehari dan semalam. Itu adalah bagian dari karunia dan rahmat Allah. Wahana Taala untuk umat Islam ini mereka dibekali dengan amalan-amalan, ucapan-ucapan yang dengannya mereka bisa memperoleh berbagai pahala yang besar bahkan berbagai pengampunan hal yang mengangkat derajat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bersama dengan hari-hari kehidupan ini adalah pertemuan kita yang ke-10 di Pembahasan ini dari awal, pembahasan kita jelaskan dari sunnah-sunnah Nabi SAW bermula ketika bangun tidur. Dan pertemuan yang terakhir belum ini adalah tentang doa yang dibaca setelah keluar dari WC. dan pada malam hari ini, insyaallah Ta'ala kita akan mengkaji tentang sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Wasallam di dalam wudhu Iya. Nah biasanya seorang itu apabila dia sudah bangun, sudah dia tunikan keperluannya, kemudian dia sudah keluar dari tempat untuk meluangkan hajatnya, maka dia biasanya berudu, kemudian melakukan sholat malam melakukan dari sunnah-sunnah lain nanti yang akan kita terangkan nah, untuk kudu ini ini adalah bagian dari uh, aktivitas seorang muslim bahkan dia terkait dengan kewajiban juga nah, sholat lima waktu itu tidaklah syah kecuali dengan taharah dan tahara itu adalah dengan beruduk. Dengan berudu bagi siapa yang mampu menggunakan air atau mendapati air. wudhu nah, wudu ini juga dipakai untuk sholat-sholat sunnah. Karena itu, wudu ini dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat Islam. Banyak sekali keutamaan terkait dengan wudu. Mungkin sebagiannya kita akan dengarkan nanti. Bersama dengan uraian sunnah-sunnah yang kita akan paparkan. Ya. Tapi sebelum kita masuk, tentunya telah dimaklumi dua hal. Hal yang pertama adalah penjelasan tentang kewajiban-kewajiban dalam wudhu yang dibahasakan oleh Al-Fukoha sebagai furudul wudhu hal yang wajib di dalam mudu itu diterangkan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala di surah Al-Ma'idah Ya ayuhal ladhina amadu idha kumtum ila salati fagsilu wujuhakum wa idiyakum ila al-marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ila al-ka'abain wahai orang-orang yang beriman apabila kalian berdiri untuk sholat maka cucilah wajah-wajah kalian Tangan-tangan kalian sampai kepada siku, usaplah kepala-kepala kalian dan cuci kaki-kaki kalian. Ya. Dari ayat ini di kalangan para ulama halifiki, mereka mengeluarkan pokoknya ada lima kewajiban di dalamnya. Yang pertama adalah mencuci muka yang kedua mencuci tangan. Kita akan terangkan tangan itu dari telapak ujung jari sampai ke siku. Kemudian mengusap kepala. Kemudian yang keempat mencuci kaki. Dan yang kelima berurut tertib. Dan ini datang dalam urutan. Dan di ulama Syafi'i ditambah kewajiban yang keenam yaitu berniat. Karena memang bahasanya kalau kalian berdiri untuk sholat, maksudnya kalau kalian berkehendak itu terkait dengan niat terkait dengan niat, jadi ada di dalam ayat dan ada di dalil-dalil lain di luar ayat yang menunjukkan kewajiban niat di dalam wudhu selain daripada itu ada hal-hal yang disunnahkan pada wudhu itu inilah yang kita akan terangkan Kemudian yang kedua dari hal yang dimaklumi juga dari sunnah dalam wudhu itu adalah bersiwak. Dan siwak ini sudah berlalu penjelasannya di sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika bangun dari tidur. Karena bersiwak itu artinya menggosok gigi menggunakan kayu, siwak atau apa yang semisal dengannya. Lihat. Ya. Yaitu hal yang disunnahkan dalam sehari dan semalam. Cuman paling disunnahkannya di delapan keadaan. Lebih disunnahkan untuk bersiwak. Yang pertama ketika bangun malam hari secara mutlak. Ya. Yang kedua ketika bangun untuk sholat tahajud. Bangun untuk sholat tahajud ini sudah kita uraikan di haji Ibn Abbas yang berlalu di pembahasan dan juga ada di dalam hadits tibnub bas yang berlalu di Bukhari dan Muslim. Adapun bangun malam secara mutlak. Itu dasarnya adalah di Ibn Umar radhiyallahu anhu berlalu di pembahasan tibnub bas yang berlalu di pembahasan tibnub bas yang berlalu karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam Adalah Nabi sallallahu beliau itu tidak tidur kecuali siwak itu ada di sisi beliau. Nah, begitu beliau bangun, beliau mulai dulu dengan bersiwak. Beliau mulai dulu dengan bersiwak. Nah, itu dua tempat lebih disunnahkan bersiwak. Tempat yang ketiga ketiga berdo. Inilah yang merupakan kajian dan pembahasan kita. Dan saya akan terangkan nanti haditnya. Tempat yang keempat adalah ketika berdiri untuk salat. Yaitu berdasarkan hadit Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim di mana Rasulullah SAW alaihi wasallam menyatakan, "Laula nasyqala ummati, la amartuhum bis siwak" "di salat." Andai kata tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintah mereka untuk bersiwak setiap kali akan sholat. Kemudian tempat yang kelima, siwak itu lebih disunnahkan ketika seorang itu masuk rumah. Ini juga saya sudah terangkan dari hadith Aisyah di Rp. muslim, karena Nabi SAW jika dahal al bait, pada abis siwak. Adalah Nabi SAW kalau beliau masuk rumah, maka beliau memulai dengan bersiwak dulu. Kemudian yang ke-6, tempat yang keenam sunnah siwa kita lebih disunnahkan pada hari Jumat. Pada hari Jumat, itu datang di dalam hadith Abu Said Al-Khudiri diriwayat riwayat Khari Muslim, Imam Ahmad dan Sunan Sunat. Guslu yomil Jum'ati wajibun ala kulli muhtalim dan disebutkan juga wasiwak mandi pada hari Jumat itu wajib atas setiap orang yang junub, setiap orang yang balik demikian pula bersiwak itu penekanan pada hari Jumat itu siwak lebih disunnahkan kemudian yang ke tujuh dan kedelapan yang ketujuh ketika gigi mulai menguning atau ada kotoran yang kedelapan apabila bau mulut berubah ada perubahan pada bau mulut. Dan ini berdasarkan hadits Aisyah riwayat imam Ahmad. Nabi saw bersabda lil fam, Siwak itu adalah mensuci untuk mulut dan dia adalah pembersih atau hal yang uh, menyebabkan Allah ridho. Jadi matharah itu itu mencakup dua hal mencakup apabila ada perubahan di mulut dan mencakup apabila ada kotoran pada gigi. Jadi delapan tempat siwak lebih disunnahkan disebutkan oleh para Ulama Ahli Fikir. Dan di, terkait dengan pembahasan kita di malam ini, sunnah-sunnah dalam wudhu ketika akan berwudhu itu disunnahkan untuk bersiwak. Itu datang di dalam hadith Abu Hurairah, Mewawet Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, dan Al Hakim. Al Bukhari juga meriwayatkannya um, dengan secara mu'allaf dengan sigatul jazm. Nah ini hadith di atas syarat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Laulan ashuq ala ummi, la'lartuhum bi siwak, ma'akul wudhu." andai kata tidak memberatkan umatku, maka saya akan perintah mereka untuk bersiwak bersama setiap wudhu. Jadi Sunnah bersiwak bersama wudhu itu, apakah sebelum wudhu dia bersiwak atau pada saat wudhu, misalnya pada saat mencuci uh, mulutnya berkumur-kumur, dia bersiwak juga. Atau mungkin setelah beruduk. Dia bersiwa. Itu semuanya masuk dalam cakupan ma'akul di Bersama setiap wudu Kemudian dari sunnah-sunnah pada wudu juga orang itu apabila akan beruduk dia mulai dengan membaca bismillah. Itu disebut dengan nama tasmiyah Disebut dengan nama tasmiyah dan ini datang di dalam edit Abu Khaira Rajuallahu Anhu Bicara marfu' ya. Di dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Daud ibnu Maja dan selainnya Aditnya dari sudut sanat itu dilemahkan oleh Banyak ulama Hanya saya adit ini punya Jalur-jalur periwayatan yang lain pernah kumpulkan jalur-jalur riwayatnya ada sekitar 12 orang sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Walaupun dari jalur periwayatan banyak kelemahan namun sebagian riwayat itu sebagiannya bisa menguatkan sebagian yang lain. Karena itu sejumlah ahli hadis menghasankan hadis ini memasukkannya ke dalam golongan edith yang bisa dipakai berhujjah memasukkan di dalam edit yang bisa dipakai berhujjah nah itu dihasankan oleh Al-Hafat ibn salah belumnya al demikian pula al-Iraqi ibn al al-Sqalani ibn, al ibn al al-Qayyim al-Sanani al-Syukani dan selainnya dari para ulama dari ulama ahli edith di masa sekarang Syekh Ahmad Syakir dari Mesir dan Syekh Al-Albani rahimahumullahu taala. Baik. Jadi, uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la wudhu man lam yakturismallah. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca nama Allah. Itu menunjukkan dalil disunnahkannya membaca bismillah. Ya saya kan disunnahkan sebab itu yang paling tepat ya. Karena sampai ke, kepada derajat wajib itu, itu enggak. Karena Bismillah itu enggak disebut di ayat yang menjelaskan tentang pokok kewajiban wudhu. Jadi enggak bisa sampai ke derajat wajib. Kalau kalian disunnahkan. Terus saya ingatkan juga bahwa yang dibaca itu cuman tasmiyah saja. Bismillah. Sunnah ya. Ada sebagian masyarakat kita, masyaAllah, mungkin terlalu semangat ya bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada yang kadang lebih lebih daripada itu. Itu semuanya hal yang tidak ada riwayat yang kuat di dalamnya. Ada sebagiannya lagi kadang ada baca pada setiap wudhu Kalau mau udu ada bacanya Bismillah. Begitu dia cuci tangan ada bacaannya, berkumur-kumur ada bacaannya, menghirup air mengeluarkannya, ada bacaannya. Itu semuanya tidak ada asal-usulnya di dalam syariat. Tidak ada asal-usulnya di dalam syariat. Ya. Itu kadang sebagian orang, dia kalau menganggap suatu itu baik dengan akalnya, dia lakukan hal tersebut. Tapi kalau seorang muslim, yang terpelajar pengikut sunnah Nabi SAW, maka dia akan mencari riwayat dari Nabi. Bagaimana tuntunan Nabi di dalam hal itu. Bapak dikata itu baik, pasti Nabi sudah mendahului kita dan mengajari kita. Iya. Tapi karena Nabi tidak mengajarkan dia, maka itu bukan hal yang disyariatkan. Jadi dari sunnah di dalam udu itu, adalah membaca tasmiyah, membaca bismillah. Baik, jadi ini mungkin untuk uh, pendahuluan kita masuk ke dalam sunnah-sunnah uduk dan insyaallah di pertemuan yang akan datang saya akan terangkan tentang kefiat uduk secara ringkas. Kemudian saya akan lanjutkan pembahasan tentang sunnah-sunnah uduk yang ada di dalamnya. Moga Allah subhanahu wa ta'ala memberi Taufik kepada semuanya. Wallahu ta Baik, pendengar dan juga pemisah nasihat, saya kena dengan sunnah lima pun anda berada. Demikian tadi, tausia dari guru kita, Ustaz Zulkarnil Hafizahullah Ta'ala, konsultasi agama selasa malam hari ini dengan sunnah-sunnah Nabi SAW yang bisa kita amalkan ketika kita melakukan wudu. Baik, uh, saatnya kita masuk di sesi tanya-jawab. Silakan anda yang ingin bertanya langsung, bisa menghubungi kami via telpon di nomor atau bisa mengirimkan pertanyaan anda via chat WhatsApp di nomor yang sama 811413636 dan kita langsung saja bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk via WhatsApp yang pertama Ustadz usia saya 39 tahun satu setengah bulan yang lalu saya telah ditalak oleh suami dalam jangka waktu tersebut saya sudah satu kali haid. Sebelumnya saya juga haid tapi telat Ustaz. Dan saya sudah steril kandungan karena tiga kali melahirkan lewat operasi sesar. Bagaimana menghitung masa iddah saya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Jadi kalau kejadiannya yang disebutkan masa itu ada menghitungnya dengan haid, ada yang menghitungnya dengan suci dari haid. Walaupun pendapat yang lebih dekat itu adalah suci dari haid. Jadi kalau sudah suci dari haid tiga kali, itu artinya dia sudah lepas indah, sudah lepas indah. Apabila suami mentalak satu atau talak dua, maka sudah terjadi perpisahan kecil namanya. Artinya perpisahan kecil. Kalau si suami misalnya ingin rujuk lagi, boleh dia rujuk, tetapi dengan nikah ulang dengan nikah ulang, dengan mahar, dengan saksi tapi kalau talaknya sudah talak yang ketiga itu namanya sudah pisah besar tidak bisa kembali lagi kecuali kalau si istri dia sudah menikah dengan orang lain kemudian terjadi perpisahan dengan orang lain itu maka setelah itu barulah boleh suaminya yang pertama untuk menikah lagi dengannya itu hukum yang terkait dengan hal ini Jadi kalau misalnya yang ditanyakan haidnya misalnya tidak keluar lagi di bulan ketiga dia cuma keluar bulan pertama, bulan kedua maka dia perkirakan saja kadar height untuk hal itu Ya biasanya selama satu bulan maka apabila itu sudah berjalan dari kebiasaannya maka itu sudah cukup untuk menghitungnya lepas dari iddah, itu jawaban saya secara umum tapi kalau misalnya terjadi akan menikah lagi itu bisa ditanyakan di pengadilan agama karena ada sebagian hal terkait dengan masalah keputusan pengadilan di dalam hal itu mungkin Allah beri kepada semuanya Assalamualaikum baik pertanyaan berikutnya Ustaz, bolehkah berharap agar kita diwafatkan di tanah suci saat ibadah haji ataupun umroh? Dan apakah orang yang wafat di Mekkah atau di Madinah dijamin husnul khotimah Ustaz? Kalau berharap meninggal dalam keadaan ibadah, bagus saja ya. Cuman kalau misalnya dia belum haji Islam, dia berharap seperti itu. Artinya kalau dia meninggal, hajinya belum sempurna. Ya dan itu bukan hal yang afdal baginya. Ya, kalau dia minta kepada Allah, dia bermohon kepada Allah supaya diberi khusnul khatimah dan diwafatkan di bumi yang Allah paling cintai dalam keadaan dia khusnul khatimah. Maka dia minta hal yang seperti itu, itu nggak ada masalah, hal yang baik. Semoga Allah memberi taufiq pada semuanya. Nah Ustaz, barangkala Baik, berikutnya. Ustaz, apakah hukum menguap tetap berlaku ketika kita menutup mulut? Ah, maksudnya menutup mulut dengan tangan pada saat kita memakai masker kalau memakai masker muap sudah tertutup dengan masker Jadi kalau dia tutup lagi sama mulutnya dengan mulutnya atau dengan tangannya tangan. maka itu mungkin lebih menguatkan aja, nggak ada masalah Iya. tapi kalau dia pakai masker itu sama sudah dengan menutup sebagaimana boleh seorang menutup dengan kain boleh dia tutup dengan namanya kertas, tens dengan Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, Ustaz Barakallahu. Baik pendengar dan juga pemerintah nasihat, saya kira dengan sunnah yang mungkin baru bergabung bersama kita di malam hari ini. Saat ini Anda mendengarkan dan menyaksikan program konsultasi agama dan kita sudah di sesi tanya-jawab. -tanya -tanya -tanya. Silakan Anda yang memiliki pertanyaan seputar dunia Islam bisa mengirimkan via chat WhatsApp di 081-141-3636 atau Anda juga bisa menelpon langsung di nomor yang sama via WhatsApp call juga di 0811413636. Baik, kami nantikan pertanyaan yang ingin uh, bertanya via telepon. Baik, kita bacakan lagi dari ikhwan, Ustaz, saya sangat lalai dalam salat, bahkan jarang salat, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz. Allah lalaih misalnya dalam sholat, itu hal yang kebiringan untuk diobati. Tapi kalau dia meninggalkan sholat, itu masalah besar meninggalkan sholat itu. Karena meninggalkan sholat itu bukan main-main. Nabi alaihi Wasallam dalam sedikit yang diriwayatkan oleh umat muslim dari Jabir, beliau berkata, Allah ta'ala ta di bainana wa bainal kuffar as-salat. Hal yang membedakan antara kami dan orang kafir adalah sholat. Salam khidmat buraih dari riwayat At-Tirmidhi, famentarakah faqada kafar. Siapa meninggalkannya, maka dia telah kafir. Keluar dari Islam. Nah itu kata Abdullah bin Shaqik dari ulama tabi'in, kam yakunu daruna min al amali tarkuhu kufrun illa salah mereka para sahabat dan para tabiin tidak melihat ada amalan kalau ditinggalkan membuat orang membuat pelakunya yang meninggalkan amalan itu batal keislamannya kecuali sholat sholat itu dianggap oleh mayoritas ulama terdahulu sebagainya menukil kesepakatan sahabat dan tabiin itu adalah pembatal keislaman di dalam riwayat al-Bukhari Rasulullah s.a.w. sabda Mantara, mantara kesalatan asar, maka dia Siapa yang meninggalkan solat asar, maka tanah hancur amalan-amalannya. Ini satu solat, dia tinggalkan. Iya, merupakan nasihat lainnya. salat itu ciri kehidupan hati. salat itu cahaya untuk seorang hamba. salat itu pensucinya sholat itu hal yang membuat dia dicintai oleh Allah sholat itu ciri pengikut para nabi dan para rasul sebab syariat sholat ada di umat islam ini ada di umat-umat yang telah lalu juga sholat itu ciri keimanan nah itu orang-orang yang mendatangi sholat dengan malas-malasan itu harus dikhawatirkan kemunafikan pada dirinya makanya Orang-orang yang tidak hadir sholat lima waktu di masa Nabi SAW itu berjamaah itu cuma orang sakit atau orang yang timpa kemunafikan, maksud dari golongan kaum munafikin. Karena itu hendaknya seorang itu bertobat kepada Allah, banyak beristighfar, dan dia mengingat bahwa dunia ini sementara apa yang akan dia katakan kepada Allah kalau dia berjumpa dalam keadaan sholatnya seperti itu. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah Ustaz, Jazakallah khair. Baik, sepertinya kita ada penelpon yang ingin bertanya langsung. Ya, Assalamualaikum. Baik, konsultasi agama dengan siapa di mana? Pak Rahman di Bantaing. Baik, Pak dibantain. di Bantai. Silakan Pak Rahmat, pertanyaannya. Uh, Ustad, Ustaz tentang doa setelah wudu yang sahih dari Nabi Salam. itu saja Ustaz. Baik. Baik, terima kasih Pak Rahman dari sudah bertanya langsung via telepon. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Akan datang, insyaAllah kita akan terangkan nanti Pertemuan yang akan datang Ada dua doa yang datang dari Nabi SAW dalam hal itu InsyaAllah akan datang pada tempatnya Karena itu saya perlu terangkan makna-maknanya Ya, Wallahu ta'ala Baik, Barakallahu Baik, Pak Rahmat di Banteng Semoga bisa tadi menyimak jawaban Ustaz Insyaallah akan dibahas di pertemuan berikutnya di program konsultasi agama di hari Selasa malam dengan tema sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sehari dan semalam. Jadi jangan lewatkan terus program rutin kita di setiap Selasa dan Rabu malam di program konsultasi agama. Baik kita kembali ke pertanyaan yang sudah masuk via chat WhatsApp. Ustaz, bagaimana kadar terpaksa yang membolehkan kita mengikuti aturan yang ada pelanggaran syariatnya oleh pemerintah yang memaksa kita melakukan hal yang ada pelanggaran syariat dengan adanya ancaman, hukuman atau semacam denda besar juga mungkin dipenjara bila kita tidak mengikuti arahan atau perintah dari pemerintah tersebut. Bagaimana kadar terpaksanya Ustaz? Darurat itu dibahasakan oleh para ulama dengan berbagai bahasa, kadang dengan ancaman terhadap nyawa dan apa yang semisal dengannya dan kadang pada hal yang bisa memasukkannya ke dalam perkara yang sangat memberatkannya atau menjatuhkannya ke dalam hal yang di lebih besar mafsadatnya, ya itu biasanya di pembahasan kalau dikadi di pembahasan kaidah-kaidah fikih. Atau kadang dibahas di pembahasan fikihnya sendiri, itu dilihat pada jenis masalah yang dihadapi bagaimana. Dari situ ketentuan pastinya. Semoga Allah beri taufik pada semuanya. Ustaz, Baik, pertanyaan berikutnya tentang penghasilan dari Facebook atau media sosial lainnya Ustaz seperti penghasilan dari halaman Facebook, channel YouTube atau postingan kita seperti video atau poster. Misalnya kalau banyak penontonnya atau kita dapat kita akan mendapat keuntungan berupa uang dari pihak Facebook atau YouTube atau media sosial lainnya. Bagaimana hukum penghasilan ini Ustaz? Itu perlu dibahas secara mendetail, banyak pembahasan itu. Banyak kaidah yang digunakan. Karena ada pembahasan terkait dengan masalah uh, bentuk penggunanya bagaimana. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah iklan-iklan yang ditayangkan di situ apakah hal yang diperbolehkan atau tidak. Kemudian yang ketiga terkait dengan konten yang dia buat. Ya. Yeah. Di eh, dalam hal itu ada sudut-sudut pembahasan. Saya sendiri saya nggak bisa memberi jawaban boleh atau tidak di dalam hal itu. Walaupun kecenderungan terbesarnya atau kebanyakan keadaan mungkin kepada hal yang tidak boleh itu lebih mendominasi. Jadi perlu rincian-rincian. Eh, saya sulit menjelaskan di eh, jawab ringkas seperti ini. Semoga di waktu lain kita bisa pemang bikin tema pembahasan mengkaji khusus untuk Khalid. Semoga diberi taufik kepada semua nah, Baik, pertanyaan berikutnya. Dan qodzaliman kepada orang lain. Maka dia sangat diharapkan untuk langsung dimasukkan ke dalam soal. Ya semoga اللهم beri taufik kepada semua Nah, masad, Baik, selanjutnya Ustaz, apakah disunnahkan bagi imam untuk mengucapkan sau sufufakum? Ya itu dilakukan oleh Nabi sallallahu wasallam. Dalam berbagai riwayat, misalnya dalam hadits An-Nu'man bin Bashir riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasawwulna sufu fakum la yakhalifanna Allahu bain wujuhikum, dalam semua riwayat baina qulubikum." Sungguh kalian Luruskan soft soft kalian atau kalau tidak Allah akan buat berselisih wajah-wajah kalian bagian riwayat berselisih hati-hati kalian Iya itu kalimat dari imam itu disyariatkan untuk mentambih, untuk memperingatkan meluruskan tapi kalau misalnya jumlah masjidnya sedikit kemudian makmumnya juga sudah terbiasa rapi tidak ya, perlu Imam mengucapkan itu. Nah itu diucapkan untuk mengingatkan kepada makmum walam bertofik dan sebagainya. enam sat baik peninggalan yang menyaksikan kita saat ini di program konsultasi agama kita masih di sesi tanya jawab. silahkan anda yang juga ingin mengajukan pertanyaan silahkan kirim ke 0811413636 0811413636 Insya Allah program kita ini akan bersiaran hingga nanti dipukul 9.30 waktu Indonesia Tengah. Kita masih ada sekitar waktu sekitar 15 menit. Segera dimanfaatkan waktu yang ada. Untuk anda yang bertanya langsung bisa menghubungi kami via WhatsApp atau mengirimkan via chat WhatsApp di nomor yang sama 0811413636. Baik, kembali kami bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Ustaz, saya ingin membayar kafarat nazar dengan membayar uang sejumlah makanan untuk 10 orang miskin ke lembaga islami yang menawarkan jasa tersebut. Bolehkah hal ini atau tidak, Ustaz? Jadi kalau kafarat nazar itu, itu memang kafarat sama dengan kafarat sumpah. Kafarat sumpah itu diterangkan dalam Al-Quran. Kafarat إطعام أشرة min yajid dalika kafaratu memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan pertengahan yang biasa kalian beri makan kepada keluarga kalian kalau dia biasa beri makan misalnya mereka makan antara 20,500, 15.000 20,000 diambil yang pertengahan 15 ribu. Beri makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau membebaskan seorang budak. Kalau tidak mampu, maka puasa 3 hari. Dalam bacaan Ibnu Mas'ud, 3 hari mutatabiat berturut-turut. 3 hari berturut-turut yaitu kafara sumpah sama dengan kafara nadar jadi kalau sepanjang dia berikan kepada 10 orang fakir miskin ada 10 orang yang membantunya, 10 lembaga yang membantunya tapi setiap orang kasih satu orang fakir miskin tidak ada masalah saja untuk hal itu semoga Allah memperi taufiq pada semua baik pertanyaan berikutnya sir, dari hamba Allah di Maros Ustaz, saya seorang imam rawatib di salah satu masjid. Saya menerima mukafah per bulan dari dana khas masjid, tapi saya selalu juga diberi sedekah berupa uang oleh jemaah. Apakah uang sedekah yang saya terima ini, Ustaz, termasuk hadiah khianat? Itu dilihat ke peraturan ininya, ke amanah-amanahnya dengan, namanya, pihak tamir masjid. Kalau dia tidak dibolehkan untuk hal itu, tidak boleh dia mengambil dari siapapun. Di terus dia tolak atau dia serahkan kepada pihak tamir masjid. Tapi kalau diizinkan untuknya hal itu, itu nggak ada masalah. semoga Allah taufik kepada semuanya. Baik, pertanyaan berikutnya. Ustaz, Ana punya saudari kandung yang sudah menikah. Ana sering membantu keuangan beliau. Tetapi setelah saudari saya ini mengambil hutang riba atau kredit motor, Ana tidak mau lagi membantu keuangan beliau. Sebelumnya, sudah Ana nasihati dan Ana kasih peringatan kalau ngambil hutang riba, saya tidak akan membantu keuangan kamu. Apakah sikap saya ini salah, Ustaz? Seorang berbuat salah itu kadang jatuh dalam kesalahan. cuman kalau ketika dia berbuat salah, kemudian kita berlaku membuatnya semakin terjerumus, maka itu nggak nggak benar ya. Tapi kalau dia berbuat salah, kita beri sanksi supaya dia kembali kepada hal yang benar, bertobat dari kesalahan, membantunya untuk baik, maka itu nggak ada masa yang menimbang si penanya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu itu memberi sedekah kepada Mista. Dari orang-orang miskin dari kalangan muhajirin. Ya. Tapi begitu. Terjadi fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Mista ini ikut membesar-besarkan fitnah dan menyebarkannya. Ya tentunya Abu Bakar akan hal itu, dia putus antuannya tapi ketika turun firman Allah subhanahu wa ta'ala ketika أُلِ turun ayat ini ketika dia dengar ya, tidakkah kalian cinta Allah memaafkan dan mengampuni kalian maka Abu Bakar pun mengatakan ya saya maafkan, dia kembalikan lagi, dia beri lagi pada mistah tersebut seorang itu kalau niatnya bagus karena Allah banyak hal yang baik untuk semoga Allah beri taufik pada semua orang. baik pertanyaan berikutnya dari Abu Abdillah Ustadz ketika kita umroh kemudian berniat umroh untuk diri sendiri kemudian tiga jika hari kemudian, bolehkah saya membadalkan umroh untuk orang lain? Saya nah, menjadi masalah karena terkait dengan masalah mengulang-ulangi umroh, saya letak silam pendapat di tengah ulama, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Iya. Saya dengan menghormati pendapat yang membolehkan, tentunya itu bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu. Nabi itu beliau pergi haji dan umroh karena haji beliau haji kiran melakukan perjalanan 9 hari 9 malam begitu sampai di Mekkah, beliau hanya melakukan umroh satu kali dan beliau tidak mengulangi umroh demikian pula para sahabat yang bersama beliau yang ada melakukan umroh itu adalah Aisyah anha. karena Aisyah itu sama dengan Nabi asalnya, tapi begitu dekat Mekah beliau haid. Akhirnya Aisyah merubah niatnya menjadi haji kir, haji ifrat. Jadi beliau meniatkan haji saja, tidak ada umrohnya. Begitu sudah selesai haji, maka Aisyah menangis. Beliau berkata, ya Rasulullah manusia pulang dengan pahala haji dan umroh. Saya hanya dapat pahala haji saja. Maka Nabi perintah saudaranya, Abdurrahman, untuk mengantar Aisyah ke Tanim, Aisyah pun melakukan umroh dari situ. Itu kisah umroh dari Tanim. Kondisi Aisyah seperti itu. Abdurrahman saya mengantar itu nada riwayat mengatakan dia umroh bersama Aisyah. Ya, Jadi ini petunjuk Nabi itu lebih bagus untuk dilakukan. Kalau ingin membadalkan dia bikin perjalanan umroh sendiri pulang ke negerinya bikin perjalanan umroh dia badalkan. Itu lebih bagusnya seperti itu. Tapi saya tidak bisa mengatakan, ini anda ya, syah. anda boleh juga, saya tidak berani juga mengatakan tidak boleh. Tapi kalau mengatakan itu bukan hal yang afdal, itu yang saya yakini berdasarkan riwayat-riwayat itu tadi. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Masya Allah. Jasa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita kembali lagi bacakan pertanyaan yang sudah masuk via WhatsApp dari Ikhwan di Pontianak Ustadz. Ustadz, saya terkena penyakit sulusul baul, bentar, sebentar bentar kencing dan tidak bisa ditahan. Hukum sholat bagaimana ya ustadz? Dan satu lagi saya juga terkena penyakit was was najis air kencing sehingga saya banyak sekali menghabiskan uang untuk membayar air PDAM. Saya bingung ustadz, apakah saya masih bisa sholat ustadz? Bagaimana keadaan seperti ini ustadz? Itu sebenarnya akar penyakitnya itu was was. Sebenarnya. Dari was was itu keluar salah sulbol. Dari was-was itu, keluar seperti apa yang disebutkan tadi. Itu was-was itu dari syaitan. Jangan diikuti. Kita diberi oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam itu kaidah syariat sangat indah sekali, dan mudah kalau kita lakukan. Nah itu Nabi shallallahu alaihi wasallam, di dalam kehidupan do'bahbi mohafal. Dalam hadis Abdullah bin Zaid di muslim. Nabi sallallahu alaihi Wasallam sebutkan. Tentang suara yang sholat. Dan dia temukan di dalam perutnya ada sesuatu. Dia ragu apa ada yang keluar atau tidak. Karena Nabi sallallahu alaihi bersabda. la yang syarif. Hatta yasma asautan awi yajidarihan. Jangan dia tinggalkan sholatnya. Jangan dia batalkan. Sampai Dia mendengar suara atau mencium bau kalau was-was ada kayaknya keluar ada keluar mau diikuti hal yang seperti itu pada jiwa pada bisikan setan tidak habisnya tapi meyakinkan dia dengar suara cium bau, itu meyakinkan itu yang diambil itu Nabi sudah kasih ketentuan jangan dia pergi tidak perlu dia ragukan sholatnya Nabi yang mengatakannya seperti itu ya, Dan kadang jiwa itu perlu dididik jadi kalau dia bilang ini saya kena, kayaknya najis, gak usah dia peduli, anggap dirinya suci. bilang itu dari syaitan. Apalagi kalau dia sudah selesai wudhu, Ya, begitu harusnya dia bertindak. Jadi salah sulbul itu dari mana asalnya? Kenapa dia gak bisa tahan kencing? Itu asalnya kadang seorang pergi buang air kecil. Ya, begitu buang air kecil, maaf ini, dia biasanya kayak masih ada yang mau keluar. Akhirnya dia paksa keluar. Itu asalnya dari was-was juga. Karena seorang sudah buang air kecil, dia berbersih, sudah keluar. Selesai. Kapan misalnya mau buang air kecil lagi, dia pergi lagi kamar mandi. Kan mudah. Tapi dia tunggui sampai dia keluar, akhirnya jadi terbiasa. Akhirnya jadi longgar, itulah akhirnya bisa dia tahan. Jadi penyakit. Jadi, penyakit. jadi kalau penyakit itu, masya allah sudah menimpa, maka dia ketika cara bertaharanya, ketika akan sholat, dia bersihkan semua dirinya, kemudian dia beruduk, dia beruduk yang benar, setelah itu dia sholat. Kalau dia pakai pembalut, misalnya menahan, setelah itu dia sholat. Sholat saja, ada yang keluar, biarkan saja. Sholat, selesai sholat, begitu seterusnya, sampai selesai masalahnya dia, insya'allah akan sembuh. Semoga Allah memberi taufik pada semua itu. Nah, Ustaz, Masya Allah, nas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dan juga pemirsa nasihat, kita masih di program konsultasi agama di sesi Tanya-jawab bersama guru kita, Ustaz Zulkarnain dan Hafizahullah Ta'ala. Baik, silakan yang ingin menelpon. Ya, Assalamualaikum. Baik, silakan mencoba kembali di 0811413636. Baik, kembali kami akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Ustadz, saya sudah menghitbah akhwat kurang satu bulan lagi menikah. Tetapi, kodarullah, ada sedikit masalah dan dia sekarang menggantung saya, Ustadz. Apakah pada saat ini saya boleh me ikhtiar mencari akhwat yang lain, Ustadz? Ya, kalau menggantung itu berarti ada pembatalan. Ada pembatalan. Ya, kalau dia melamar sudah diterima. Terus tiba-tiba mengatakan tunggu, itu sama dengannya yes, pembatalan, Ya, Jadi kalau dia cari yang lain, enggak ada masalah untuk hal itu. Pengalaman beri taufik kepada semuanya. Nah, Ustaz Barakalofiq. Baik, berikutnya dari Akbar di Makassar. Ustaz, apakah ada bacaan khusus saat menyembelih hewan kurban yang berserikat? Misalnya, saat ekor sapi ada tujuh nama orang yang berkurban. Bagaimana doa yang sesuai dengan sunnah saat menyembelih Dan sallallahu alaihi Wasallam itu cuma mengajarkan untuk membaca bismillah pada setiap kali menyembelih hewan. Kalau dibaca bismillah, sudah syah kurbannya. Untuk niat kurban itu, kapan sudah niatkan untuk kurban, maka itu sudah syah. Ya. Untuk lebih sempurnanya, dibaca bismillahi allahu akbar. Kalau ingin dia tambah misalnya Allahumma hada an-ni an wa an ahli baiti Misalnya ya Allah ini untuk saya dan keluargaku itu boleh. Atau misalnya dia bersyirikat. Allahumma hada an fulan wa fulan wa fulan wa fulan. Disebut semua nama yang bersyirikat. Tujuh orang paling maksimal. Kemudian dia sendiri juga boleh. Tidak ada masalah. Ya tapi kadar syahnya dia baca bismillah sudah cukup. Bismillahirrahmanirrahim sudah cukup, walaupun bersyirikat itu syah, karena itu sudah diketahui ini, sapi punya siapa, ya, yang bersyirikat itu Allah maha tahu dalam hal itu. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Namasad, Jazakallah khair. Baik, kita mungkin angkat satu penelpon yang ingin bertanya langsung. Baik, terputus kembali, silahkan mencoba lagi di yang lain, 081 141 -3636. Baik, pertanyaan berikutnya. Baik, ya. Waalaikumsalam, alamualaikum. Konsultasi agama dengan siapa di mana? Dengan di Goa. Ya, silakan pertanyaannya. Mohon maaf, mungkin bisa di-off kan dulu Radionya. Ya, silakan halo sahabat ya apa kawal hasil macelar bisa saya makan hasil maklar ya yeah. ya yeah. hasil maklar apa bisa bisa makan ya sudah jelas ibu pertanyaannya iya ya. jenis maklar yang gimana bu ya halo ibu halo, halo. maklar dari apa nih bu apa kemuklar tanah maklar tanah baik awal baik baik saya bisa saya tanah. baik baik ya sudah jelas pertanyaannya ibu terima kasih sudah bergabung bersama kita baik. di program konsultasi agama ya Saat, gimana pertanyaannya Saat? ya jadi itu maklar itu artinya dia menjadi penyambung ya untuk menjualkan tanah jadi kalau misalnya uh, ibu memang diberi amanah oleh Pemilik tanah atau si pembeli. Misalnya pemilik tanah mengatakan ini tanah saya, saya mau jual 10 juta. Ya ibu carikan pembeli misalnya. Ada tanah di sana mau dijual. Nah, dari situ misalnya si pemilik tanah kasih uh, kasih uang, kasih fee. Atau si pembeli yang memberi itu di, dibolehkan. Itu enggak ada masalah. Jadi jenis semaklarnya itu banyak jenisnya. Banyak bentuknya. Itu satu jenis ya dibolehkan. Boleh juga misalnya pemilik tanah tadi bilang ini tanah saya 10 juta. Terus dia bilang ke ibu silahkan jualkan saya berapa carikan pembeli. Si ibu cari pembeli. Kemudian berkata itu ada tanah 11 juta. Si pembelinya mau. Dia bayar 11 juta. Ibu ambil 1 juta gak ada masalah. Sebab sudah diizinkan sama si pemilik tanah yang menjualnya Itu juga jenis yang diperbolehkan ini yang diperbolehkan jadi yang penting itu kalau seorang menjadi maklar itu dia jelas posisinya mengambil dalam bentuk upah dari wakil atau mengambil dalam bentuk pemberian dari pihak penjual atau pihak pembeli ya. dari sudut itu insya Allah nggak ada masalah semoga Allah memberi taufik pada semuanya Nah, Ustaz. baik kita terbatas waktu set mungkin kita bacakan satu pertanyaan terakhir di malam hari ini Ustaz apa hukumnya perempuan menikah tanpa restu dari ibu yang tidak merestui pernikahan dikarenakan uang panai yang tidak sesuai dengan keinginannya akan tetapi si bapak setuju dan siap menikahkan anak perempuannya ibu dan si bapak dan bapak dari perempuan ini sudah bercerai dan si bapak akan menikahkan anak perempuannya walaupun ibunya tidak merestui Ustaz Ya memang perkara di tangan bapaknya, sebab dia yang menjadi wali, dia memegang keputusan. Ya kalau bapaknya menikahkan, syah pernikahannya. Ya, apalagi sudah dicatat di KUA, itu juga di KUA pasti akan disahkan karena itu hukum syariat di dalam hal itu. Ya, adapun dari pihak ibu tidak menyetujui itu bisa diselesaikan dengan cara keluarganya, tapi tidak mengganggu keabsahan pernikahan. Semoga Allah merido fik, pak supaya. Nama saya JazakallahumbarakallahikumasaanAllahu Baik pendengar dan juga pemusnah nasihat sekiranya dengan sunnah demikianlah konsultasi agama di selasa malam hari ini dengan tema sunnah-sunnah Nabi saw dalam sehari dan semalam dan tadi Ustadz membahas terkait dengan sunnah ketika berwudhu. Semoga Allah subhanahu wa taala Memudahkan kita untuk mengamalkannya dan tak lupa kita doakan guru kita, Ustaz Al-Fanaih Zulala Ta'ala, semoga Allah subhanahu taala membalas beliau dengan kebaikan yang banyak, selalu menjaga beliau dan berikan kesehatan kepada beliau. Bisa terus berbagi manfaat ilmu kepada kita semua. Dan jangan lewatkan untuk kembali mengikuti program konsultasi agama besok di Rabu malam di jam yang sama, pukul 20.30 hingga 21.30 waktu Indonesia tengah. Jazakumullah khairan wa barakatuhikum atas kebersamaan anda. Kami pamit. Jazakallahu subhanakallahumma anna ilaha ila anta wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh